Ada beragam persoalan yang dihadapi pekerja migran Indonesia atau PMI sejak pra penempatan, saat bekerja, hingga kembali ke tanah air. Dalam menghadapi berbagai permasalahan, pekerja migran sering kali kebingungan atau bahkan tidak tahu apa yang harus dilakukan untuk menyelesaikan persoalannya, seperti penipuan, gaji tidak dibayar, PHK sepihak, overtime, dokumen ditahan, sakit, dan overcharging. Pada dasarnya, setiap orang bisa mengurus permasalahannya. Ada beberapa hal yang perlu kita persiapkan sejak awal. Melalui pesan ini, PEMI ingin berbagi pengalaman tata cara menangani kasus sendiri bagi teman-teman pekerja migran Indonesia. Pertama, pastikan dan kenali identitas pihak-pihak yang akan bekerja sama denganmu. Sebelum berangkat, catat dan kabarkan kepada keluargamu identitas dan data perusahaan penempatan atau pihak-pihak terkait, seperti sponsor atau PL, yang memberangkatkan dan memberi kerja di negara tujuan. Informasi itu seperti Nama, alamat, nomor telepon perusahaan penempatan atau pihak terkait atau sponsor atau calo, kontrak penempatan, kontrak kerja, nama, alamat, nomor telepon pemberi kerja, tanggal masuk kerja, serta salinan paspor dan visa kerja Kedua, catat, rekam, dan kabarkan kepada keluarga secara berkala kondisimu di tempat kerja Apabila kamu mengalami masalah di negara tujuan atau tempat kerja, lakukan hal sebagai berikut Pertama, catat rekam kronologis permasalahan yang menimpamu Kedua, meminta dampingan dan perlindungan hukum dari lembaga yang terpercaya, yaitu KBRI atau KJRI, Serikat Buruh, atau Lembaga Bantuan Hukum. Ketiga, konsultasikan kepada lembaga bantuan tersebut mengenai kasusmu dengan membawa semua berkas dan kronologis yang kamu tulis. Keempat, laporkan ke KBRI atau KJRI terdekat yang ditujukan kepada atase ketenagakerjaan. kerjaan. Jangan lupa minta dan simpan tanda bukti laporan serta serahkan nomor kontak yang bisa dihubungi oleh petugas. Jika kamu tidak dapat datang langsung ke KJRI atau KBRI, maka silakan mengadu melalui aplikasi Safe Travel yang dikembangkan dan disediakan oleh Kementerian Luar Negeri dan ikuti panduan pengaduan di dalamnya. Selalu aktif menanyakan perkembangan kasus Anda kepada KBRI atau KJRI, atau lembaga yang kamu minta bantuan minimal tujuh hari kerja jika tidak ada tindak lanjut atas kasus Anda. Keenam, tulis catat, dan dokumentasikan setiap perjalanan kasus kamu. Bagikan di media sosial, kirim ke redaksi surat kabar, dan sebarluaskan dengan menyembunyikan informasi yang sifatnya pribadi dan rahasia, serta tak perlu diketahui oleh publik. Karenanya, informasi tersebut berisiko disalahgunakan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Atau, kamu juga bisa melaporkan kasus yang kamu alami ke rumah pengaduan. Kamu perlu menyiapkan data-data terkait laporanmu untuk diunggah di rumah pengaduan seperti data korban, data pelapor pihak yang terlibat, pembiayaan, informasi penempatan, permasalahan yang meliputi pra-penempatan, penempatan, atau pasca penempatan, narasi aduan, yaitu mengisahkan kronologis kasus bisa melalui tulisan, audio, ataupun video, serta tuntutan korban. Rumah pengaduan merupakan platform pengaduan yang bisa dimanfaatkan oleh pekerja migran untuk melaporkan kasusnya dan menentukan organisasi yang diberi mandat untuk melakukan penanganan kasus. Selain itu, rumah pengaduan juga menjadi alat kerja bersama dan sistem dokumentasi proses advokasi kasus hingga analisis kasus yang dilakukan masing-masing organisasi di setiap wilayah. Mari bekali pengetahuan dan kesadaran kita untuk menuntut hak-hak kita yang terlanggar. Salam buruh migran.